Kita lagi bekerja untuk Indonesia, untuk Republik yang lebih baik dengan merawat demokrasi yang itu bisa bermanfaat bagi warga mas. Yeah, Karena menjadi yeah. penting warga tentu akan merawat demokrasi kalau demokrasi ini bekerja bagi warga. Hmm. Tapi kalau maaf kata demokrasi ini tidak bermanfaat bagi warga, wajar kalau warga kemudian mengkritisi yeah, yeah, yeah, Apa yeah, makna yeah. demokrasi? Ini yes. yang kemudian imbal balik bahwa kita mesti juga menunjukkan bahwa demokrasi ini bisa bekerja bagi warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo, Sobat Inklusi. Ketemu lagi barengan saya Ajiwan Arifudradi. Kali ini di acara ngosan. Mari ngobrol karena ngobrol nggak bikin bosan. Serta seperti biasa, kita hari ini akan ngobrol. Yang ngobrol-ngobrol santai aja, begitu ya. Yang mengangkat tema yang mestinya menarik dan juga uh, bisa juga mengangkat isu yang lagi aktual atau isu-isu yang lagi ngehits untuk dibicarakan seperti itu. Nah, kesempatan kali ini, kalau episode sebelumnya kita sudah ada ini ya, sudah ada episode spesial memperingati hari tongkat putih. Nah, maka hari ini kita akan ngobrol. Eh, uh, ada with program sigap, jadi uh, kita akan ngomongin program yang selama ini sigap jalankan. Ada banyak program ya, di sigap ada. Advokasi, kemudian ada uh, redesa Inklusi, ada Respon COVID-19 dan juga ada program yang uh, relatif baru nih di SIGAP ada program yang namanya DEMRES nah, bersama saya sudah ada Mas Wahyu Selamat siang Mas Wahyu Sekarang Selamat siang mas, mas Ajiwan kabar gimana Mas? Alhamdulillah sehat Mas Alhamdulillah sehat, iya ya, ya. ya. <laughs> saya mengenal Mas Wahyu ini sudah lama uh, Suaranya bagi saya kalau teman-teman itu kan biasanya sangat familiar dengan suara ya Nah ini suaranya Mas Wahyu ini cukup familiar bagi saya Kalau misalkan ikut-ikut acara SIGAP atau NGU uh, yang lain itu Kalau misalkan mimpin fasilitasi atau apa itu sangat khas sekali ya begitu Sudah beberapa tahun yang lalu uh, Mas Wahyu ini sekarang bergabung di SIGAP dalam uh, divisi atau program Demres gitu ya Mas ya. betul Mas Wahyu. Iya, nah, apa itu damres? Karena saya juga belum begitu, belum begitu ini, belum begitu tahu lebih dalam. Saya taunya hanya eh, program yang apa ngomongin tentang atau mengusahakan, mengupayakan ketahanan demokrasi seperti itu di di beberapa daerah. Nah ini untuk lengkapnya mungkin eh, bisa dijelaskan Mas Wahyu. Mungkin damres itu apa? Kemudian yang melatarbelakangi apa begitu Mas Wahyu? Ya baik, makasih Mas Ajiwan. Okay. Uh, jadi Demres ini apa uh, singkatnya demokratik resilient gitu Mas. Kira-kira singkatnya memang uh, ketahanan, demokrasi. ketahanan demokrasi. Jadi baik. ini satu program upaya gitu, kita mau merebut ruang publik untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan demokrasi kita Mas. Yeah. Mungkin dengan bahasa sederhana yang mau kita jaga, kita pertahankan, tidak hanya demokrasi prosedural ya, mm -mm. misalnya sudah ada pemilu tiap lima yeah. tahun dan yeah. seterusnya, tapi kalau bahasa dulu demokrasi substantif, kalau saya membahasakan demokrasi keseharian gitu mas. Keseharian. Jadi okay. bagaimana kemudian demokrasi itu kita jaga, kita rawat mm -hmm. di tiap keseharian kita yeah. dan itu bisa bermakna gitu mas. Artinya memberi makna untuk pembangunan yang inklusif di Indonesia gitu mas Ajiwan. Oke, okay, oke. Okay. Nah jadi uh, mempertahankan uh, demokrasi. Keseharian untuk kehidupan Indonesia yang inklusif, gitu. Nah, yang latar belakangnya apa, Mas? Apakah apakah ada yang... Apa ya? Apakah ada yang mengkhawatirkan seperti itu? Apa kalau saya baca-baca di beberapa novel itu, kan praktek-praktek uh, di, di demokrasi di Indonesia ini mengkhawatirkan uh, indeks demokrasi menurun, dan lain-lain. Nah, apakah ada dengan itu, sih, Mas? Betul, Mas. Uh, Jadi, kemudian uh, yang pertama, misalnya soal indeks demokrasi Indonesia, ya. Saya mm -hmm. barangkali mencontohkan yang kita bumikan saja misalnya di Jogja. Yeah. Ini uh, data BPS terkini gitu Mas, mm -hmm. Jogja ini indeks demokrasi indonesianya menurun uh, salah satunya terkait dengan kebebasan berpendapat oh. dan berekspresi. Yeah, yeah. Di samping itu misalnya menurun dalam pengawasan pemerintahan mm -hmm. dan pengawasan apa untuk perumusan kebijakan publik gitu. Mm -hmm. Sisi yang lain Mas, uh, latar belakang dari Demres ini adalah... Uh, misalnya kemunculan berita-berita uh, hoax gitu, mas. Uh, jadi kita penting menjaga merawat demokrasi. Yeah. Tapi yang kita jaga kita rawat itulah demokrasi yang sehat gitu, mas. Okay, okay, Bahwa yeah. kritik itu penting, kontrol publik itu penting, mm -hmm. tapi bukan kritik yang berbasis hoax ya, yeah, yeah, bukan yeah. kritik yang narasi-narasi uh, uh, ujaran kebencian. Yeah. Tapi kritik yang uh, mendorong demokrasi sehat berbasis fakta kalau menjam bahasa kawan-kawan uh, jurnalis gitu Mas, hmm. uh, Ajiwan gitu. Termasuk uh, demokrasi sehat adalah demokrasi yang uh, menihilkan apa tanda petik uh, politik identitas gitu. Hmm. Artinya kemudian karena situasi pilkada demokrasi prosedural itu acap kali kemudian yang mengemuka misalnya politik identitas, tanda petik rasisme oh. dan sebagainya gitu dari yeah, yeah, yeah. Uh, ini kemudian juga menjadi latar belakang DEMRES yang saya tambahkan gitu Mas Ajiwan ini sigap ini kemudian uh, ikut di program DEMRES ini dalam penguatan perspektif GEDSI-nya itu Mas, Get dalam see. perspektif uh, kesetaraan gender mm -hmm. kemudian disabilitas yeah. dan sosial inklusi khususnya dalam Uh, apa isu pemuda atau youth gitu mas oh, dan okay. ada empat mitra lokal uh -huh. di mitra demres ini yeah. baik di Aceh yeah. di sana ada teman-teman gerak Aceh yang bergerak di isu hmm. anti korupsi hmm. kemudian di Jakarta ada teman-teman SPRI di isu yeah. kemiskinan yeah. di Jogja sendiri ada teman-teman Elkis di isu keberagaman hmm. dan yang terakhir di Maluku itu ada teman-teman apa YPPM di isu demokrasi dan asas manusia dan kita bekerja sama dengan Taf dan juga PPMN di jurnalisme warga. Itu Mas Ajiwan. TP PPM. PPMN. PPMN itu. Uh, dia kemudian bergerak di isu jurnalisme warga, oh. uh, perhimpunan apa untuk Persmedia Nusantara gitu, Mas. Oh iya. Yeah. Jadi kebetulan seperti sigap uh, dia menguatkan di isu membangun, menguatkan <coughs> jurnalisme warga <coughs> untuk <coughs> membangun satu apa uh, warga yang berdaya yeah. yang dia bisa menjadi jurnalis-jurnalis <coughs> di <tiad> warga <coughs> yang menyampaikan uh, situasi, situasi terkini ya. perkembangan demokrasi sehat di warga pun juga melawan narasi-narasi hmm, ujaran hmm, kebencian hmm. dan politik identitas itu gitu mas iya iya iya iya menarik ini karena uh, programnya sangat apa ya sangat aktual terjadi di masyarakat saat ini karena uh, khususnya tadi digarap uh, soal kestara gender kemudian inklusi sosial dan juga inklusi divabel, begitu dan juga merangkul pemuda begitu mas Wai, ya betul mas. Karena memang ee, yang saya tahu juga itu adalah saat ini memang kelompok apa kelompok <coughs> yang sering kita sebut milenials dan di bawah-bawahnya itu itu memang beberapa tahun ke depan kan jadi ini ya, jadi usia-usia yang strategis dalam hal ya dalam hal praktek demokrasi seperti itu. Jadi ee, ya nanti kan generasi-generasi di atas yang baby boomers dan lain-lain kan akan semakin akan semakin sedikit dan orang-orang inilah apa hal apa, eh, masyarakat yang kita garap inilah yang akan kan, nantinya akan apa ya dalam kutip, memegang negara ini gitu kan Mas ya. Betul Mas Juan. Hmm. Karena minjam bahasa salah satu pahlawan nasional kan hmm. idealisme itulah pemewanya yang dimiliki kaum muda. Oke. iya iya iya Nah, mengenai pemilihan daerah tadi juga menarik karena Aceh kemudian juga Jakarta, Yogyakarta dan eh, Maluku begitu ya nah uh, Aceh kita tahu Aceh ya dengan berbagai macam uh, idealisme dan ininya ya dan uh, persoalannya daerah juga Yogyakarta juga seperti itu kemudian uh, Jakarta mungkin da, uh, dari segi pusat pemerintahan dan lain lain kemudian Maluku nah ini uh, pemilihan daerah itu uh, seperti apa mas artinya uh, apakah berdasarkan karakter itu atau ada ada pertimbangan lain di situ ada apanya kayak gitu ya salah satunya itu gitu, mas karena hmm, kemudian hmm. betul tadi Mas Hajiwan Sampaikan gitu, yeah. uh, tiga yang disebut di awal Aceh, kemudian Jakarta, pun juga Jogja, tanda petikan kan daerah istimewa ya. Misalnya Jakarta daerah khusus gitu. Yeah. Kemudian Maluku Indonesia Timur. Oh, tapi okay. kemudian Perakilan ini soal itu, ya. betul mm -hmm. gitu. Jadi konsep bahwa kemudian Indonesia tentu tidak hanya Jawa, yes. tapi juga kita yes. punya sahabat-sahabat di Indonesia Timur. Uh -huh. Jadi ini sebenarnya Demras ini satu piloting gitu mas. Jadi mm -hmm. satu project uh, piloting yang semoga ke depan ini ada maknanya gitu untuk pembangunan demokrasi, pembangunan inklusi gitu di Indonesia, di Republik kita tercinta yeah. yang harapannya kemudian bisa disebarluaskan, disemaikan di provinsi-provinsi uh, okay, provinsi right, yang lain yeah, dari yeah. total 34 okay, provinsi right. di Republik kita gitu yeah, mas yeah, yeah. karena ya betul sih, uh, sekaligus mewakili ini ya, mewakili daerah masuk artinya di daerah barat sana, di Sumatera diwakili oleh Aceh, kemudian dijawab oleh di, diwakili oleh apa eh, DKI Jakarta dan juga Jogja kemudian di Timur oleh Maluku seperti itu ya Mas ya ya eh, menarik Mas Wahyu ya berarti eh, secara ngalas juga dari segi geografis juga terwakili artinya di sebelah barat tadi ada Aceh kemudian di Jawa di daerah Jawa Barat dan sekitarnya di, ada DKI kemudian di, di di Jawa sebelah tengah dan timur ada Yogyakarta dan eh, dan Indonesia Timur diwakili oleh Maluku seperti itu ya mas ya? betul Mas Hajiwan nah, nah. Ya. nah kalau dari segi ini mas, dari kegiatan konkretnya yang sudah dilakukan atau uh, kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk uh, menjalankan me me program ini mas? iya ya, kegiatannya mas, uh, jadi saya memulai dengan yang sudah kita lakukan itu mm -hmm. apa uh, review atau penelaahan kalau minjam bahasa di program DMDES ini teori of change itu mas, ah. jadi dengan bahasa sederhana memang program Demres ini memberi kesempatan para mitra ini mereka melakukan satu analisis ekonomi politik di masing-masing wilayah gitu mas termasuk alamat perubahannya yang mau dicapai karena ini kan program direncanakan sampai uh, Januari uh, 2023 ya sementara oh, okay. sampai Januari 2023. 2023 jadi di awal ini memang para mitra di empat wilayah itu membuat analisis, analisis ekonomi politik yang objektif itu, dan alamat perubahan apa yang mereka mau tuju yeah. untuk merawat demokrasi yang sehat bermakna mm. bagi warga termasuk tadi ya yeah. perempuan, perempuan. Uh, kelompok difabel pemuda yeah. dan yeah. apa kelompok-kelompok di masing-masing mm. wilayah gitulah mm. sigap karena di penguatan perspektif GATSE-nya kita ada tiga konsultan mas mm. di konsultan kesetaraan gender kita punya mbak. Yuni mantan Ketua Komnas Perempuan, yeah. kemudian konsultan di isu difabelnya ada Mas Harto yang Direktur okay. SIGAP, yeah. kemudian di isu yutnya kita punya Mbak Lia Toriana, yang dia kemudian lama bekerja di isu youth termasuk di Transparansi Internasional. Mm -hmm. Kita menelaah uh, teori of chain atau alamat perubahan di masing-masing mitra, yeah. yang tiap-tiap mitra tentu punya dinamika, punya kekasan masing-masing, mm -hmm. itu sudah kita lakukan. Ini sekarang kita lagi bekerja para konsultan lagi bikin modul gitu Mas hmm. untuk bahan lokal latih hmm. Damres uh, pengembangan strategi gasi yang ke depan awal Desember itu akan diterapkan untuk lokal latih di masing-masing wilayah hmm. yang harapannya tiap-tiap wilayah setidaknya ada 25 kader Damres gitu Mas hmm. yang itu kemudian harapannya bisa disebarluaskan, hmm. dan ke depan kemudian juga ada misalnya Mas terkait dengan kalau dulu bahasanya ber Forum praktek baik itu mas. Yeah. Jadi tiap-tiap wilayah harapannya kemudian ke depan ada forum berbagi praktek baik hmm. yang itu kemudian bisa disampaikan juga di wilayah yang lain kemudian saling berbagi praktek baik itu. Hal yang lain yang ke depan juga akan kita lakukan itu adalah mas harapannya kemudian dari praktek-praktek baik hmm. uh, forum kalau bahasa di Damres ya segitu mas ya, hmm. itu kemudian ujungnya ke depan kita karena sigap juga ada satu apa, e, temu nasional, temu, temu inklusi, inklusi gitu mas. Harapannya ke depan temu inklusi 2022 di situ Bondo, mm -hmm. itu bisa menjadi satu apa, tanda petik puncak gitu. Okay. Kita mengabarkan agenda-agenda baik, agenda-agenda bermakna dari Demres, dari empat wilayah itu yang mm -hmm. ke depan ada seminar nasional dan ada diskusi tematik di situ Bondo yang harapannya itu bisa kita kabarkan bahwa kita lagi,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 kita mesti juga menunjukkan bahwa demokrasi ini bisa bekerja bagi warga. Contoh hmm. misalnya mas hmm. saya sebut yang baik, hari-hari hmm. ini Mbak pernah sudah mengeluarkan satu peraturan menteri terkait dengan rencana aksi nasional penyandang disabilitas, yeah. Yeah. yang ke depan akan diturunkan di rencana aksi daerah. Yeah. Yeah. Betul mas penyandang yeah. disabilitas, yeah. tentu tidak hanya soal kebijakan, tapi juga politik anggaran yang inklusif. Yeah. Yeah. Yang itu harapannya itu bisa juga menyeluruh ya, setidaknya empat wilayah ini, Betul. bahwa kelompok-kelompok difabel juga merasakan bahwa kue pembangunan itu juga sudah bekerja dan juga sudah dinikmati oleh teman-teman yeah. di masing-masing yeah. wilayah menarik ya sampai dengan 2023 tadi disinkronkan juga dengan uh, RAN PD dan juga rencana-rencana uh, si daerahnya seperti itu nah uh, berbicara soal isu disabilitasnya ini mas uh, terkait dengan sini. nah kira-kira nih uh, harapan apa ya, harapan goals terkait dengan isu disabilitas nanti sama yang mana sih mas? terkait dengan partai demokrasi apakah misalnya ada hubungannya dengan e, 2024 kayak gitu e, misalnya nanti berapa persen perwakilan di Wabel bisa masuk ke itu, misalnya gitu, gitu gimana itu mas? memang kalau sampai di apa e, kalimat terang seperti itu belum ya mas? Oh, yeah, yeah. tapi memang e, di program ini kami ini memang dimandatkan apa? menguatkan kapasitas hmm. para mitra untuk mereka itu bisa uh, apa kemudian mendorong satu pembangunan inklusif di masing-masing wilayah mas hmm. untuk jadi kalau alamat misalnya kebijakan itu kan biasanya kalau dulu kan ikut jadi peserta ya mas ya yeah. biasanya kemudian datang duduk dengar yes. kayak gitu yeah. yang lain kemudian uh, didengar atau kemudian masuk di kebijakan, terakhir sebagai pelaku kebijakan. Hmm. Memang tahapan-tahapannya ke sana. Jadi ini kita menguatkan kapasitas para mitra dan juga kader-kader Demres hmm. agar mereka kemudian sudah mulai aktif gitu ya. Yeah. Ini menjadi subjek aktif pembangunan, sudah menjadi warga yang berdaya sesuai kemudian di isu-isu yang mereka dorong karena tiap-tiap yeah. wilayah ini kan ada jaringan inklusi ya Mas ya. Contoh yeah. saya sebut misalnya di DIY ini Elkis dia kemudian ada Kota Jogja dan Kulomprogo uh -uh. di Kulomprogo itu udah Jari Rogo gitu mas yeah. jaringan inklusi Kulomprogo ini yang kemudian harapannya Jari Rogo ini mewarnai pembangunan inklusi di Kulomprogo gitu mm -hmm. termasuk pasti teman-teman komunitas skifabel yeah. agar mereka kemudian juga terlibat dalam agenda pembangunan inklusif di uh, Kulomprogo gitu mas mm -hmm. sisi yang lain adalah memang harapannya aktor-aktor politik lokal itu memakai isu-isu DEMRES ini kemudian dalam agenda-agenda pembangunan gitu, yeah. baik misalnya sebagai anggota parlemen pun juga eksekutif, makanya yes. ke depan memang kita ada juga mas uh, satu proses misalnya kayak forum berbagi praktek baik itu hmm. tidaknya bagi mitra atau kader DEMRES tapi juga organisasi perangkat daerah pun juga parlemen di daerah gitu mas, agar mereka juga terlibat, mereka juga tahu bahwa ada program DEMRES hmm. mereka juga saling apa kalau bahasa sekarang tiktokan tapi yes. kemudian nyambung gitu mas yeah, yeah, untuk yeah. kemudian mendukung ini harapan hmm. yang terbaik tentu itu tadi ya bahwa okay. kader-kader demokrat ke depan juga mewarnai politik-politik ya, elektoral ke depan betul, tapi betul. tentu ini kembali ke situasi masing-masing lokal ya tahapan-tahapan yeah. tahapan, uh, kondisi objek, objektifnya seperti apa gitu mas Ajiban? Yeah, yeah. yeah. yeah. uh, menarik banget karena uh, setahu saya juga ini mas Bayu jadi di beberapa daerah di, di Jogja khususnya karena saya di kota Jogja itu kawan-kawan uh, di baik di teman-teman uh, penyelenggara pemilih gitu ya KPU maupun Bawaslu sudah mulai melibatkan teman-teman difabel dalam dalam uh, beberapa hal kayak misalnya tahapan pemilu tahapan pilkada di dua ribu pilkada kota Jogja di 2017 kemudian uh, tahapan pemilu di 2019, bahkan ada kawan ada di di tingkat nasional itu sudah ada beberapa kawan difabel yang uh, apa namanya dilibatkan menjadi relawan demokrasi Misalnya seperti itu kemudian di teman-teman bawaslu juga kemarin saya mengikuti apa skpp kayak gitu-gitu itu kan dan di di kota jogja ini mas bentukan dari bawaslu itu ada namanya divabel demokrasi kita mengawal memang mengawal praktek-praktek demokrasi yang ada di kota yogyakarta dan me, apa ya, memastikan bahwa praktek-praktek demokrasi khususnya pemilu di 2000 24 nanti eh, ramah dan accessible seperti itu jadi kayaknya memang eh, ini sih memang kayaknya ke depan semakin seru sih semakin seru untuk apa oh, praktek-praktek demokrasi dan eh, teman-teman disabilitas ini seperti itu nah eh, terakhir nih mas eh, harapan dari ini mas dari mas wahyu dari SIGAP dan dari damras untuk eh, praktek-praktek demokrasi ke depan seperti apa mas Ya, yang pertama mas, uh, saya menanggapi baik tadi mas yang ha -ha. disampaikan oleh mas Ajuan. Yeah. jadi kan teman-teman KPU Bawaslu kan ada tadi yeah. relawan demokrasi-relasi pun juga yang difabel demokrasi nah barangkali ini malah ke depan bisa tiktokan gitu mas, nyambung dengan jaringan-jaringan inklusi yang uh, apa uh, keluaran dari demrace ini gitu mas mm, karena yeah, saya barangkali ini juga refleksi relasi itu kan uh, cukup aktif gitu jelang yeah. pemilu gitu mas yeah. tapi barangkali setelah pemilu relatif uh. Uh, mungkin, lagi. betul kemudian yeah. malah ini kemudian bisa mengisi ya, betul. bisa mengisi kemudian karena saya juga paham barangkali bagi KPU dan Bawaslu kan mereka mungkin slot programnya kan jelang yeah. pemilu ya mas ya, tapi setelah pemilu relatif barangkali nggak ada program relasi. lah Demres ini barangkali mengisi tanda petik ruang kosong itu. Kalau bahasa di awal tadi demokrasi kesehariannya yeah. kita bisa, bisa ini kayak yes, kalau itu. perjuangan ini mas, ini maraton gitu ya, oh, bukan sprinter okay. gitu. Yeah, yeah. Kalau sprinter, sprinter mungkin sampai 2024 sudah, gitu. Yeah. tapi 2024 sampai 2029, 2029. ngapain gitu? Yeah, agar demokrasi keseharian terus bermakna bagi yeah. warga. Yeah. Jadi harapannya itu mas, uh, Demres ini tentu kemudian tidak bisa tanda petik menjawab semuanya. Mm -hmm. Tapi ini satu urun rembok kita mas, satu ikhtiar, satu upaya kita uh, di empat wilayah yang kemudian sikap ikut menemani teman-teman empat wilayah itu agar kemudian juga bisa ikut sumbangsih dalam merawat demokrasi gitu Mas. Di saat arus yang lain lagi ada kemunduran demokrasi gitu Mas. Misalnya contoh di Jogja ini ada Pergub pelarangan demonstrasi lah. Tentu ini ini mesti kemudian juga kita cegah gitu ya. Artinya kemudian uh, harapannya kemudian situasi-situasi yang malah setback tidak terjadi, kita cegah tapi kemudian yang demokrasi terus kita jalankan tapi yang terus harus kita rawat adalah demokrasi keseharian yang bermanfaat bagi warga dengan arahnya adalah warga sebagai subjek pembangunan dan mereka terlibat uh, dalam proses-proses untuk pembangunan inklusif gitu gitu Mas Ajuan. Makasih Mas Rayu selamat malam Mas Ajuan, terima kasih teman-teman Solidar juga yeah, yeah, yeah. <laughs> iya. sudah memberi ruang yeah. Yeah, Baik, nanti ditunggu kalau ada diskusi-diskusi yang menarik nanti boleh Mas kami dilibatkan atau mungkin ada bintang tamu yang bisa diusulkan boleh banget nanti dari mana gitu Siap, <laughs> baik Mas Iya. Yeah. Yeah baik terima kasih kawan-kawan uh, sekalian uh, demikianlah tadi kosan pada kesempatan kali ini uh, jangan lupa untuk ini teman-teman ya uh, kasih komentar kemudian uh, di like boleh videonya, di subscribe jangan lupa biar kami semangat untuk memproduksi konten-konten yang lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dan ngosannya nanti uh, bintang tamunya akan lebih beragam lagi seperti itu demikian uh, dari saya Ajwan Arifin Dredi selaku pada kesempatan kali ini, terima kasih salam inklusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh